Bagaimana menurutmu, Tupai Tiga? Hmm? Hmm. <tik> hmm. Sepertinya ini kasus kecelakaan biasa hmm. Apakah kita harus melaporkan ini ke Klinci Satu? Hmm. Masuk, Klinci Satu, Bos Masuk lapor Sepertinya terjadi kecelakaan di Taman Kompet Saya akan membawa korban ke markas Gitu, kopi? Maksudnya kopi. <tuh> domba empat monitor, bagaimana kondisi di lapangan domba empat? Aman, elang dua, semua terkendali. Kenapa aku domba empat ya? <tuh> <tuh> <tuh> Hah? Udah azan. Main detektifnya udah dulu ya. Udah masuk azan asar. Oke Nusa, kopi. Ini ya Nih Kak Siva, makasih ya Iya Rara, sama-sama Kak Siva, besok-besok main lagi ya Iya Rara, seru deh main handi <laughs> tolkinya Iya <laughs> Rara, besok-besok kita main lagi ya eh <laughs> uh, uh, Siva, hmm? Abdul boleh minjem gak handi tolkinya? <laughs> hmm, bukannya kamu mau sholat Iya, uh, tapi Abdul boleh pinjam ya Boleh kan? Hmm. Please, please, please boleh, hmm. tapi jangan sampai hilang ya, dulu. siap Makasih, Shiva. Yes, ini untuk elang dua. Siap, ini. <laughs> buat kunci satu dua. ya. Bani, uh. eh. oh iya, buat domba empat mana? Nggak ada. yang tokinya udah rusak, antenanya patah. Hmm. Huh? patah. Patah kok bisa? Eh, tuh domba empat datang. Minta maaf ya, Sabtu kemarin... Hmm? Hah? Hmm, Wah, ada yang marah, nih. Hmm? Huh? Sabtu kemarin kenapa, Dul? Sabtu kemarin, pas mau balikin handi tolkinya ke rumah Syifa, eh pas di tengah jalan Abdul dikejar anjing galak, oh. aduh mesti ngejar lagi, aduh, gitu ceritanya Nusa? Hmm. Oh, pantesan tadi di sekolah kamu nggak tegur- teguran sama Abdul Siva? Bukannya Abdul udah minta maaf sama kamu?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 Huh? Shiva, ini antena handy tolkinya udah Abdul perbaiki. Dimaafin kan? Hmm. Hmm. <tik> Wah <Wow>, hebat, <tik> udah kamu betulin ya dul. Canggih Abdul. <tik> <tik> Taps. Makasih nesa. <tik> Maafin Shiva juga marah sama kamu nya kelamaan. <tik> Gak apa-apa. <tik> Mulai, mulai, uh. <laughs> Kelinci satu, kelinci satu <laughs> Wah kalau gitu hai, jadi tim medisnya Nah Abdul jadi detektifnya Wah oke okay, oke okay. Oke okay. detektif Abdul dan Nusa.